Nah, di antara sekian bonsai, saya udah lihat. lihat Saya fokus ke bahan yang satu. Saya fokus ke bahan serut, lumayan agak gede sih. Uh, kalau bahan yang sih banyak uh, fokus ke ini. Saya nge-trip dari Jatis Rono ke Semen Jogja sekitar 70 kilo Nah, ini mampir ke tempat bonsai-bonsai karena saya juga hobi bonsai, cuma nggak banyak sih. Berbagai jenis bonsai sedang pembungaan. Hilang-hilang, hilang-hilang. Ini hilang-hilang. Ini serut sudah mulai jadi nih perantingannya sudah mulai jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel jejak Mas Hasan hmm, dalam acara wirawiri seneng. Kali ini saya ngetrip ke Jogja tepatnya di Semen. Sekalian ini sebenarnya saya lagi kondangan terus sekalian mampir e, meliput e, beragam bonsai. Bonsai ya berada di daerah Semin di tempat saudara sih sekalian bikin konten <tuk> seperti apa bonsai bonsainya langsung saja kita simak penampakannya ini sebenarnya masih pemula tapi lumayan juga udah udah jual <coughs> lumayan banyak sih tapi bahan-bahan <coughs> kecil-kecilan yang bagun-bagun udah banyak yang keluar ini cuma sisanya belum dongkel lagi langsung saja yuk cek di Nah ini beragam ininya ini masih mentah-mentah semua kecil-kecilan sih mentah mentah-mentah si tumpuk beragam koleksi jenis tanaman bonsai ini jenisnya wawong laut ini ini biasanya tumbuhnya di ini banyak di gunung kidul ini di pinggir-pinggir laut kalau di pedesaan sih jarang sih saya nemuin Jadi laut-laut ini, di laut -laut ini belum dapat apain daunnya bisa kecil juga kalau udah dipuning kecil-kecilan kalau yang ini ampas putih masuk dalam golongan jenis ficus Ini buat saya kecil-kecilan Kimeng Ini sisir Wah, Keren ini Kakinya lah. Biarnya susah sisir lah. Gampang hidup tapi gampang mati juga. Oh, ini ada serut-serut di atas itu Ori Serut Ini kita tetehan. Kita tetehan itu luar biasa. Gimana? Terus, kecil-kecil masih lumayan gini. Kecil-kecilan nih, ini batu karangnya. Ini oke, oke, oke, oke, lokal. oke, lokal. ini Asem oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Nah ini oke, juga oke, oke, oke, oke, kalau konter saya ini tinggal dinaikin dikit ini. Nah ini kalau akarnya udah mulai tumbuh, agak naik sedikit ini. Hmm, justru ini tebing karakternya kesini malah kalau saya mah. tebing. Ini lumayan nih berkarakter semua ininya. Hmm. Sedangkan meskipun enggak jumbo ini tapi berkarakter ini. Ya. Kalau buat hiasan teras mah udah udah keren lah tinggal tinggal bentuk yang penting ya, hidup aja dulu kan udah ini kalau udah hidup kan tinggal bentuk sport juga nah diantara sekian bonsai saya udah lihat-lihat saya fokus ke bahan yang satu saya fokus ke bahan serut lumayan agak gede sih e, kakinya cukup lumayan bagus e, menurut saya sih berkarakter kalau untuk karakter kan e, relatif ya tergantung selera ini kaki-kakinya saya senang padat Berfosil, nah kita langsung uh, simak penampakannya. Nah, ini babon serut, ini guys, perbandingannya ini satu. Ini jenisnya serut. Kurang lebih ini berapa tahun ini, Mas? Dapatnya kurang lebih berapa tahun ini? 5 bulan ada ya? lima bulanan ini. Yang jelas ini ketimbun akarnya udah banyak. Ini sangat berkarakter fosil yang jelas ini kan. Nah, kaki-kakinya fosil. Perbandingannya ini padat full ini fosil juga ini masih belum dibentuk ini barangkali ada yang minat dilepas ini harga cocok ini, ini jelas bahan belum di otak atik masalah masih alami yang jelas ini ada beberapa yang dikorbain sih motong karena ini kan milih mahkota mah ini ada yang yang jelasnya. kaki kakinya udah fosil fosil. <tuh> Ini pakai bak ember yang itu ukuran bak ember cuci. Ini proses dari dongkel terus ditanam di. Uh, tanam di Ba ini selama lima bulan belum dibentuk belum di kawat-kawatin ini menang di kakinya ini ini kalau diangkat udah udah full ini akarnya ini lebih bagusnya lagi di ini sini di ground dulu Nah ntar uh, biar akarnya gede terus Ntar dipilih akar-akar yang Masuk Penampakan dari depan Penampakan dari belakang dari sisi mana ini bagus sekali tapi lebih mantap lagi dari ini sih dari depan. Karakter fosil. Cukup sekian vlog hari ini atau informasi hari ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum sudah vlog harian. Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tetap semangat, semangat terus, semangat tanpa batas.